Guys, welcome back again di channel Suna di Terima kasih ya. ya. Di sini kita kembali bermain mahjong, guys. Dan di sini gua bawa modal di 300 ribuan. dalam memakai betting seperti biasa di 3000 ya, bukan seperti biasa sih, kayak karena biasanya kita main barbar -bar di betting 10 ribu ya. Dan di sini kita coba untuk bermain di 3000 aja boleh kalian langsung aja sih putarannya seperti apa langsung gak screen ya guys ya? disini gua untuk memut disini gua memutuskan untuk melakukan putaran di 30 aja karena ya polanya lumayan oke okay lah ya bisa kalian coba kalau misalnya uh, cara ini worth it ya boleh kalian pakai ini ya, guys oke mantap kali duanya bisa lah. bisa lah bisa bisa bisa Aduh. ayo dong tolong dong oke okay, kali 2 connect ya yeah guys gua hampir lupa uh, di sini gua mainnya di situs gede 77 ya situs paling gacor, paling ampuh paling terpercaya tentunya guys dan buat kalian yang mau join yang mau daftar langsung aja gas gun cekidot uh, bisa kalian cek di pin komen ya seperti apa hmm, apa Percaya apa situsnya dan boleh kalian coba gitu ya, tapi gue yakin karena situs ini situs paling terpercaya tentunya, guys. Ya, anti-anti mm, tidak membayar gitu, anti lah. Pokoknya, pokoknya gue di beda tentunya pasti dibayar. Oke, okay, di sini kita karena kebanyakan bacot sampai kita lupa kalau di sini kita sudah mendapatkan free spin, guys. Kita simak aja di sini. Yuk bisa yuk Oke okay. Gas yuk Selalu empatnya connect mantap jiwa Kali enamnya bisa boy Uduh Oke okay, main lah Enam puluh dua ya lumayan Enam boy Yuk bisa gaskin lagi Cakep sikat-sikat manja wow. mm -hmm, mantap jiwa boy ayo hebringkan lagi kasih hebring please oke okay, sisa, sisa satu putaran terakhir ya kali empatnya konek Oke okay, kali 6nya bisa ya lah Aduh ketangguh boy oke okay guys kayaknya kita profitnya enggak terlalu besar di sini tapi nggak apa-apa. thank you banget buat kalian yang udah selalu support channel ini pokoknya sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya guys ya see you in the next video guys